Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat leslar Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesky Kejora dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate jam terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Pengemil akan memberikan informasi kejutan vitamin bahagia untuk kita semua fans sejati dari Lesnar. Ke kabar pertama sahabat ya mengingatkan kembali Imin tentunya dari para otis nih ya yang mana jangan sampai lupa hari ini. Jam 4 sore di Antv bakal hadir karya terbaik Idola kesayangan kita Leslar Entertainment Yang akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia bersahabat ya Dari idola kesayangan kita Les dan Rizky Bilar Dalam acara Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Dukung dan tentunya support terus untuk karya-karya terbaik Idola kesayangan kita ini diingatkan kembali oleh Pak Otis, cinta abadilah Leslar, plus setia bersamaku. Hari Minggu tepatnya hari ini, tanggal 10 Oktober 2021 jam 16 kastang waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali dukungan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Lesdibilar.official mengatakan Dear Pak Otis, gak ada niat ya Cinta Abel Leslar dua kali seminggu Habis aku suka banget acara begini Katanya tuh <laughs> Request Pak sahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja ada kabar baik Tentunya tayang cinta Abel Leslar Seminggu tayang dua kali Pak sahabat ya Mudah-mudahan saja support terus Dukung terus yang terbaik untuk idola kesayangan dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Leslar underscore support underscore community Kompakan barisan bikin dua digit lagi Masya Allah banget persahabat ya Selalu kompak, selalu solid, selalu semangat Untuk mendukung yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya kita lihat juga bersama sini sebuah momen spesial banget nih Dedak Lesti bersama Angrel ya Di channel youtube Youtubenya Kamaharani Kemala ini luar biasa Terlihat Dedak Lesti ketawa bahagia sangat lepas Kita juga merasa bahagia dan bangga Melihat ketawa senyum dari seorang Lesti kejora Mudah-mudahan bahagia selalu Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin Ya Rabbal Amin Postingan ini diunggah kembali oleh akun Lenslar Anus Korsik. Ada kalimat kemsun juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Masya Allah, seneng banget nih. Lihat Bumil happy, ketawa tanpa beban. Happy terus ya, dek. Tuh, selalu support Rizky Bilar dan Lensi Kejarah. yuk. mudah-mudahan banyak orang yang selalu menyayangi. Mas support, mencintai dede dan kakak Bilar. Hingga dalam persinggahan tersebut direspon banyak komentar yang sangat positif. Salah satunya dari akun Nonon Ansgar Mozart mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, sehat sehatnya ya didek, sayang. Masih ada beberapa acara ke depan. Sehat kuat ya bunda. Dan BBL ada Papa B yang selalu jaga kalian. Pastinya Papa Bilar selalu menjaga melindungi. Lesti dan BBL nih. Wow, masya Allah, banyak tersabat ya, dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan menggemaskan vitamin semalam ya, di Anyer. Masya Allah, tentunya pipi Dedek Lesti langsung. Diremes-remes oleh kakak Bilar Ya saking gergetnya kali ya <laughs> Sampai menyetu tuh pipi Masya Allah Gak sia-sia latihan ama gua Kata kakak Bilar tuh Wow <laughs> Diunggah kembali momen tersebut Oleh akun lesti dibilang Galeri Underscore Kalimat kemsen pun dituliskan dalam postingan tersebut Itu pipi ampe penyok Wkwk Mau dipenyokin juga tetap gelis dan bagus bang suara istri lu Masya Allah banget ya Memang kalau suara nggak ada tandingan Dedek Lesti selalu juara Wow, walaupun Persahabatnya diapa-apain pipinya Tetapi cantik banget suaranya Parasnya, hatinya, semuanya Persahabatnya membuat kita semakin bangga Kepada seorang Lesti Kejuara Berikutnya kita lihat keunggahan Ayah Kejuara Juga nih persahabat yang mengunggah Sebuah postingan nih semalam Masya Allah banget Kebersamaan dengan Dedek Lesti ada kakak Bilar dan besani. Wow, pop dance ya Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan selalu harmonis Selalu hubungan mereka diberkahi para sahabatnya. Dan kita lihat ada kalimat luar biasa juga dituliskan Kita liburan sambil kerja, hehe. Masya Allah banget yang liburan sambil bekerja Semangat terus, doakan yang terbaik untuk kita kita Respon positif juga banyak diberikan dari para fans Yakni dari akun Love and Scholars Lab Mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, sehat-sehat selalu semua, amin. Wow, Masya Allah bangetnya doa terbaik yang selalu positif diberikan dari para fans. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid. Dan untuk berikutnya, kita lihat persahabat ya. Cidukan vitamin manja banget nih dari dedek dan kakak Pilar. Kita lihat aja, waduh, Masya Allah bangga persahabat ya luar biasa Tatapan kakak Bilar ke dedek tak pernah tentunya berubah persahabat ya, selalu sama Ini adalah salah satu bukti bahwa cinta tulus kasih sayang dari seorang Rizky Bilar terhadap lesti Kejoran Semakin bangga, semakin bahagia Kakak Bilar dan Leslie Kejur terlihat romantis di persahabatnya dulu. <gifat> masya Allah banget persahabat ya. Diunggah kembali momen tersebut oleh HP Kentang Kota Sultan. Kalimat caption pun dituliskan. Semilir angin pantai menambah suasana semakin romantis kadarnya tuh. Masya Allah. Apalagi tatapan kakak Bilar ke dede dan tentunya sambil tersenyum bahagia. Duh luar biasa pokoknya Kita yakin bahwa mereka